<tik> <tik> <tik> <tik> Sa, saya minta HP, saya HP sama Rudi tadi. Kalau dia kasih, saya ada apa video anu? Yang tadi. Siow eh, eh tunggu dulu. Apa Ini maju maju main kayak katung, seorang jemuran. kayak Woi! <SILENCIO> Cepat tolong. Jatuh Mati. Serang ya. <SILENCIO> <SILENCIO> Tunggu dulu. Tuh. Tunggu dulu. Joko Ini terpecah Jangan Tidak. Tidak. Nanti dari atas sana bawa video. Tunggu dulu. Tunggu. Ya, <tuk> aji ini jalan kok apa, apa? Ini jalan nih. <tuk> <tuk> Loh, bagus amat videoan. Kamera <tuk> ada ambil selesai saja, coy. Selesai, cet, selesai ini, nih.